Minasa, oh halo gozaimasu Perkenalkan, nama saya Evina, guru bahasa Jepang di SMK MU Pak Maarif Kudus. Minasa bisa memandu saya dengan Vina Sensei. Selama satu tahun ini, Vina Sensei akan menemani Minasa untuk belajar bahasa Jepang dan juga beberapa kebudayaan dari Jepang. Bagaimana Minasa? Binasa tidak usah menganggap bahasa Jepang itu sebagai bahasa yang sulit. Pastikan binasa menyukai dengan baca pelajaran bahasa Jepang dan jangan lupa untuk tetap menyukai Enjin Sensei. Nah, kalau misalnya binasa dari suka tersebut, binasa pasti akan memotivasi binasa untuk belajar lebih sungguh-sungguh. Bagian ingin magang ke Jepang seperti kakak kelas kalian atau misalnya pengen seperti jerombolin untuk Mendapatkan beasiswa untuk pergi ke Jepang, nah, kalian juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan belajar tentang Aisatsu. Aisatsu dalam bahasa Jepang adalah salam dan sapaan. Bagaimanakah kita untuk menyapa orang yang lebih tua, misalnya seperti guru, atau misalnya bagaimanakah kita untuk menyapa pada teman sebaya? Mari kita pelajari dalam pertemuan berikut. Sensei, Dari percakapan tersebut, apa yang bisa minasang pelajari? Bagaimanakah cara menyapa dengan orang lebih tua atau menyapa dengan teman kalian? Mari kita bahas selanjutnya. Mari kita bahas lebih lanjut tentang aisatsu. Aisatsu digunakan untuk menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan meminta izin. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salam ketika bertemu, ketika berpisah, dan mengucapkan maaf dan terima kasih. Mari kita perdengarkan audio berikut ya supaya minasan juga terbiasa dengan logat orang Jepang. 1 O. gozaimasu O. gozaimasu 2 Ohayo. Ohayo. 3 Konnichiwa Hai, hai. Hai, hai. Apa yang diucapkan pertama Hai, Ohayou gozaimasu. hai. dialog kedua? Hai, Apa perbedaan ohayou gozaimasu dengan Hai, Ohayou gozaimasu merupakan bentuk yang lebih sopan atau lebih menghormati orang yang kita sapa. Sedangkan Ohio merupakan salam sapaan yang dikatanya sama, jadi bisa digunakan kepada orang yang lebih muda atau teman sebaya kita. Konnichiwa. kawan Ohayou kawan berarti selamat pagi. Sama juga dengan ohayou. Untuk konnichiwa artinya selamat siang. Dan selamat petang kita mengucapkan dengan kombangwa. Seperti yang saya ungkapkan tadi, ungkapan Ohio tidak boleh digunakan untuk orang yang lebih tua atau jabatannya di atas pembicara. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang salam ketika berpisah. Mari kita dengarkan dulu. Sayonara, ja mata. Sayonara, ja mata. Ungkapan ini digunakan untuk berpisah ketika dengan teman atau misalnya rekan kerja ya, sebenarnya. Sayonara, sampai jumpa. Ja mata, sampai jumpa lagi. Selanjutnya, ja mata. Shitsurei shimasu. Ja mata, sebenarnya bilang seperti itu. Dan si muridnya, shitsurei Sotsurei shimasu di sini artinya permisi. Jadi sotsurei shimasu itu tidak hanya untuk berpisah, Tapi juga ketika memasuki ruangan, minasan juga bisa mengucapkan sotsurei shimasu. Dalam kerja, biasanya saya mau pulang duluan, bisa menggunakan ungkapan osakini sotsurei shimasu. Selanjutnya, Ittekimasu sy itemas digunakan ketika orang yang mau keluar rumah misalnya berangkat sekolah atau berangkat kerja mengungkapkan dengan itemas sedangkan orang yang ditinggalkan mengucapkan itera Oyasuminasai Oh mengucapkan selamat tidur atau misalnya dalam bahasa Inggris kalian mengenal Good Night. Nah itu sama artinya dengan Ohya seminasaï. Selanjutnya adalah ungkapan terima kasih dan ungkapan meminta maaf. Mari kita dengarkan dulu. Arigato gozaimas. Arigato gozaimas. Ungkapan ini pasti sudah tidak asing dengan kalian, bukan? Arigato gozaimas. Selanjutnya. Terima Iya. Terima Iya. Nah, ini yang perempuan esa hati-hati karena kalau orang yang pemula bahasa Jepang sering melakukan kesalahan. Arigato, hai. Padahal yang betul adalah arigato, iye. Sumimasen. Iya. Nah, ungkapan terakhir ini digunakan untuk meminta maaf. Sumimasen, Iye. Kalau misalnya Minasang maafkan, ya iye. Sumimasen digunakan untuk meminta maaf. Bisa digunakan ketika e, selain punya salam, misalnya, Sensei, sumimaseng. Toirei desu ka? Sensei, bolehkah saya pergi ke toilet? Atau Sensei, sumimaseng. Shitsumo, ii desu ka? Sensei, seminggu maaf. Apakah boleh bertanya, jika bisa digunakan sumimasen? Bagaimana Minasan? Setelah mempelajari tentang Aisatsu atau persalaman sehari-hari, apakah Minasan sudah mengetahui dan sudah memahami bagaimana cara penggunaan Aisatsu? Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumatan.